kita sama-sama memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi shallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ngawi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika An Nabi shallallahu Wasallam dikejar-kejar oleh penduduk Makkah, Nabi shallallahu Wasallam bermaksud meminta bantuan ke kafilah yang dikenal dengan dengan Taif ketika beliau datang ke kampung itu bukan sambutan atau pembelaan yang beliau terima namun sebaliknya beliau mendapatkan cacian, makian bahkan pengusiran dari penduduk Taif anak-anak kecil mengejar-ngejarnya meneriakinya dengan gila melemparinya dengan sendal dan kotoran sehingga disebutkan salah satu dari gigi Nabi Rontok Kena lemparan penduduk taif Ketika beliau beristirahat Berbaring di bawah sebuah pohon Para malaikat tidak terima dengan kondisi kekasih Allah ini Para malaikat penjaga angin Lautan, gunung, semuanya menawarkan diri kepada nabi. Apa yang harus mereka lakukan kepada penduduk itu? Apakah penduduk itu harus dimusnahkan oleh angin, oleh air, oleh batu? Semua para malaikat menawarkan jasanya. Namun, an Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, nabi yang diutus sebagai rahmatan lil' alamin. Menolak tawaran itu Seandainya tidak ada Di antara mereka yang beriman saat ini Kata Nabi Mungkin mudah-mudahan Ada dari anak cucu mereka Dari keturunan mereka Yang beriman kepadaku Jamaah Ngaus Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Inilah Salah satu bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya, bagaimanapun, penduduk Taif adalah bagian dari umat beliau yang punya hak untuk disayangi, yang punya hak untuk didoakan, dan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam dalam sepanjang hidupnya yang beliau pikirkan adalah umat beliau. Menginginkan agar seluruh umatnya masuk surga Beliau melakukan berbagai hal, berbagai upaya Selain doa-doa agar seluruh umatnya masuk ke dalam surga Ketika beliau menjelang wafat Ketika sakitnya semakin memuncak Al Nabi shallallahu alaihi wa wasallam yang ditemani ahli baitnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al suaminya Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, dan kedua putra beliau Al-Hasan Al-Husain. Nabi berpesan kepada Sayyidah Fatimah agar tidak membukakan pintu kepada siapapun yang datang menemui beliau karena kondisinya sudah semakin kritis. Ketika itu, walaupun sudah disampaikan pesan Nabi kepada masyarakat Madinah, tetap ada orang yang mengetuk pintu Nabi. Assalamualaikum ya ahla bayti Rasulullah. Salam untuk kalian, wahai keluarga Rasulullah. Adakah kalian dapat mengizinkan aku bertemu an Nabi? Lalu Sayyidah Fatimah sesuai dengan pesan ayahandanya menjawab salam itu dan mengatakan bahwa Nabi tidak dapat ditemui oleh siapapun. Ketika Sayyidah Fatimah kembali lagi menemui Ar-Rasul, nampaknya Rasulullah mendengar percakapan Sayyidah Fatimah dengan orang di balik pintu itu siapa itu wahai Fatimah Putriku saya tidak tahu beliau ingin bertemu dengan Ayahanda. apakah engkau tidak tahu siapa dia? tidak wahai Ayahandaku. beliau adalah malaikat pencabut nyawa yang akan menyebutku bertemu sang kekasih Allah Rabbul Alamin persilahkanlah dia masuk. Tidak lama kemudian suara pintu kembali terdengar diketuk dan terdengar salam dari orang yang sama. Lalu malaikat, jib, malaikat pencabut nyawa masuk dan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam penghormatan kepada An Nabi. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa pencabutan nyawa yang lainnya. Malaikat pencabut nyawa tidak datang sendirian. Namun disertai para malaikat yang lain termasuk penghulunya para malaikat yaitu Jibril alaihissalam. Seraya memohon izin untuk mencabut nyawa sang Nabi. Nabi berkata memanggil Jibril alaihissalam Ya Jibril Bagaimana dengan umatku? Ummati Ummati Ummati Bahkan ketika beberapa detik Sebelum roh Suci beliau Kembali kepada Sang Khalik, Beliau Mengucapkan Ummati Ummati Bagaimana dengan umatku? Jibril alaihissalam Mengatakan Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umatnya adalah umat yang akan masuk ke surga terlebih dahulu sebelum umat-umat yang lain. Sahabat Ngawas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedemikian besar cinta Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sedemikian besar pengorbanan Nabi. Sehingga cahaya Islam ini sampai kepada kita semua Adakah kita mau berkorban sesuatu kepada Nabi? Adakah kita mau meluangkan waktu untuk mengingat-ingat Atau memperingati kelahiran beliau dan segala peristiwa yang terkait dengan beliau Sebagai bentuk kecintaan kita kepada An-Nabi An-Nabi sangat mencintai kita Apakah kita juga sangat mencintai Nabi? An nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum hatta aku ilaih Tidaklah seseorang dikatakan beriman atau dikategorikan sebagai orang yang beriman sehingga aku," kata Nabi, "lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada anaknya, daripada hartanya, daripada keluarga dan dari apapun." Sudahkah kita memposisikan Nabi sebagai Maula kita, sebagai tuan kita, yang memiliki hak lebih besar terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap hal-hal lain yang Allah titipkan kepada kita. Perjuangan Nabi seperti tadi dalam kisah Ta'if, gigi beliau sampai rontok. Sendal beliau sampai terputus. Berbagai makian, berbagai cacian diterima oleh beliau. Dalam berbagai peperangan. Gigi beliau juga beberapa kali rontok. Tubuhnya tertancap. Panah-panah. Berbagai upaya. Pembunuhan diri. Terhadap An Nabi berkali-kali dilakukan seperti tercatat dalam sejarah. Pergormanan beliau sangat besar dan kecintaan beliau kepada umatnya juga sangat besar. Alangkah Alangkah tidak tahu dirinya kita, sang mengaku sebagai umatnya namun tidak berbuat sesuatu... Namun tidak berusaha mengingat-ingatnya Bagaimana bisa kita mencontoh Nabi Kalau kita tidak mengingat-ingatnya Dan alangkah naifnya Ketika seseorang ada yang mengatakan Bahwa peringatan Nabi semacam ini Adalah sebuah bid'ah Sesuatu yang dirarang untuk dilakukan Padahal jika diperhatikan isi dari setiap peringatan Maulid dan peringatan-peringatan yang lainnya Isra Mi'raj, -mi Nujul Al Quran dan lain-lain, isinya tidak ada lain adalah taklim. Belajar mengkaji Islam, mengingat-ingat kembali pesan-pesan yang telah disampaikan oleh An-Nabi Bukankah Nabi sallallahu alaihi mengatakan aku tinggalkan dua pusaka kepada kalian kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Kitabullah wa itrati, kitab Allah dan keluargaku. Dalam riwayat lain Kitabullah wa sunnati. Yang dibacakan dalam setiap peringatan Maulid adalah dua pusaka ini. Kalau tidak menyampaikan Penjelasan tentang Al-Quran, khususnya yang terkait langsung dengan Nabi, atau riwayat-riwayat tentang An Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, di mana letak bid'ahnya, padahal mencari ilmu itu adalah kewajiban. Setiap kaum muslimin Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin Dan yang dilakukan oleh umat Islam Memperingati maulid nabi adalah bentuk dari tolabul ilmi Dari mana bid'ahnya? Wahai sahabat-sahabat ngawas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian di antara kita Ada yang mungkin memiliki kesempatan cukup banyak untuk belajar namun, sebagian yang lain dengan berbagai kesibukan tidak memiliki cukup banyak waktu. Mungkin tidak bisa juga dalam satu minggu sekali, satu bulan sekali, sebagian di antara mereka hanya punya kesempatan dalam peristiwa-peristiwa tahunan seperti ini. Maka, perbanyaklah memperingati peristiwa-peristiwa mau -peristiwa seperti Maulid Nabi seperti ini. Karena dengan mengingat-ingat An-Nabi, mudah-mudahan An-Nabi juga mengingat kita semua. Seluruh yang terkait dengan Nabi, yang agung, pastilah agung. Seluruh waktu, seluruh tempat yang digunakan untuk memperingati Sang Manusia Agung, pastilah akan Agung. Pengorbanan dalam bentuk waktu materi untuk memperingati Maulid beliau, shallallahu alaihi wasallam, akan Agung di mata manusia, Sang Agung, dan di mata Allah yang Maha Agung. Demikian yang bisa. Al-Fakir sampaikan semoga bermanfaat dan silahkan sebarkan sehingga manfaatnya akan lebih meluas lagi. Wa'allahu'l-mu'afiq ila'aqwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.